Guys, ini kakaknya Moza, Jackie. kucing yang baru saja mati kemarin, guys. Ini Jackie namanya. Dia suka ngambek kalau diomelin. Tuh, gayanya begitu habis diomelin, guys. Dia suka ngambek. Weiss, Jackie.